Panas-panas Ada warung baru Ada warung baru di sebelah Kek nih yang saya lihat. Ini asing -asing uh, jam sini, ini udah habis udah, jam Weh, itu ngapain itu? Ini <laughs> Udah. <asap> juga, <laughs> digeri band saja wis sorenya aduk-aduk lagi turun, kebrama, turun ke berapa turun ke dua ya eh <tuh>, setelah panas-panas kan panas, itu teman aduh panas-panas panas-panas begini <gih> di saya ada di jalan mawar Eh melur teguh. melur teguh. Kita mau lagi, udah diplo udah, udah, udah dua, dua. kali ya. Jadi ayam, Plok ayam. Ini lagi laris lagi. teman-teman. Ya seperti ini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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman Cek cek Cek semiliar dua miliar satu, satu satu satu kapan kayanya Semoga yang nonton channel saya ini Yang nonton full tanpa skip Uangnya ditambah oleh Allah subhanahu wa ta'ala 10 miliar ini pengonten lupa lagi tapi nggak usah khawatir deh tadi ya Alhamdulillah ya saya kemarin saya upload itu video lucu-lucuan video lucu-lucuan yang di belakangnya ada insan tutor sama cewek yang cantik <laughs> jadi dari tiktok gitu ya bro kalau di tiktok kan gambarnya Fedy Sambo gitu kan tuh ya cewek juga lumayan-lumayan panjang dan lumayan agak ribet itu uh, nguploadnya apa teknik editing editingnya itu ribet banget gitu. <pregunta Deus se video> <weakest> ini gimana ini gimana <innen> Ya yeah, kalau di, di, di TikTok kan tinggal kita tinggal Tinggal ada filter karena di youtube Kanan ada Ini gimana-gimana Apabila itu namanya usaha ya teman-teman Usaha uh, Supaya menampilkan gambar yang bagus Gambar yang bagus di video Video yang bagus <tinyan> ya namanya usaha supaya ada bertambah follower, <gayalah> ya alhamdulillah juga bertambah juga bertambah jam tayang juga dari hasil video kemarin terima kasih yang sudah nonton ya, semoga doanya cepat terkabul gitu ya cepat terkabul ditambah uang 10 miliar gitu. ya nanti doanya tinggal gak tahu nanti bagaimana doa yang video yang keberapa akan terwujud begitu <gayalah> Amin, ya Rabbal 'Alamin, gitu ya. Jadi, teman-teman, banyak orang yang, uh, ya, bukan banyak deh. Saya bicara, saya aja, dia dulu, saya uh, pertama kali untuk bikin video ini bimbang gitu ya. Gimana ya, cara mulainya nanti aja deh, nanti aja deh. berpikir ya, berpikir untuk alat yang lengkap jadi Waktu itu ah nanti dulu lah nggak enak kalau ala nggak lengkap gitu jadi buang jauh-jauh teman-temannya pikiran seperti itu sel kenapa nggak mulai dari dulu dari dulu untuk buat video apa video bisa dibuat apa aja begitu dan ada orang yang viral Yang viral tanpa harus edit ini yang bagus gitu. Ini tinggi profesional di, di sini, mah. Kita termasuk saya, ya. Saya Ma, harus belajar buru-buru dulu, dan nanti bagaimana cara editing video yang bagus dan optimal dibandingkan yang bisa. Makanya, bisa nanti teman-teman bisa lihat, ya di video-video saya sebelumnya yang jadi jadul gitu ya video saya nah, itu kan gitu itu, itu video cuma sekali tik doang gitu sekali tik jadi ya itu karena saya sendiri kalau merasakan saya belum bisa belum bisa menggabungkan beberapa tik gambar gitu jadi saya pengen gitu saya gabungin itu nggak bisa saya gitu gak ya saya ya udah Oh, ternyata begini cara menambahin video untuk belajar dan, dan uh, di YouTube ini banyak tutorialnya ya, ya, teman-teman. Ya. tutorial, oh, ya, ya. sampai ada yang sinematik cine, yang disebut sinematik foto draft, <gulang> sinematik, sinematik video lah punya video yang dibuat bos sinematik lah <gulang> itu kabar ceritanya dari orang-orang beruntung sudah dengar event yang yang pun yang khusus itu dibuat di situ ya jadi seiring ya seiring mas uh, video kita kita mulai bertambah pemikiran pola pemikiran Ya nah, ilmu juga dapat ilmu baru lagi. Dapat ilmu baru. Oh ternyata begini caranya. Ini begini. Oh. Kenapa bisa begini? Tuh. Bisa begini. Karena. Karena pada saat kita proses mulai berjalan sebuah proses di pemikiran tujuan apa tujuan menghibur gitu supaya enak tapi jadi disitulah otak kita berkembang asal kita positif jadi apapun berjabung belajar melihat ini ini ya jadi di sini nih di di di YouTube ini kita belajar nah, belajar belajar jadi produser senang ya <laughs> belajar jadi produser belajar jadi sutradara ya kan belajar jadi editor belajar jadi uh, kameramen sendiri gitu karena apa ya dari awal kita kita kalau dia namanya pemula sangat-sangat pemula. Jadi kita skill itu kita tidak punya sama sekali. Skill kameramen, editor tidak tidak punya. Saya saya saya saya tidak punya. Apa mau produser Indo ada punya rencana ke depan akan mengundang artis-artis yang besar. Jadi ya, makanya modalnya ada yang minta enggak tahu deh kalau ngundang artis itu mau enggak dibayar gitu kan. Tapi setahu saya sih artis sama artis mau enggak gratis ya. Tapi kalau kita gitu, kalau kalau kita yang ngundang mau ngundangnya kan harus bayar Ada video podcast juga yang mengundang Ternyata yang mengundang orang biasa aja nih. Saya, saya lihat itu di podcast podcast sebelah ya. <tip> sebelah. Itu mengundang orang untuk mengorek sebuah cerita sebuah aja itu harus bayar loh 200000 <laughs> tapi ya tidak sia-sia podcastnya itu memang yang pertama podcastnya gagal tapi yang berikutnya itu subscribernya udah sampai puluhan ribu ya puluhan ribu gitu main jam tayangnya jam tayangnya juga banyak sekali gitu video bayar itu podcast yang sederhana dengan teknik editing kamera yang sederhana editing video dengan kamera yang biasa. Iyih. Pun bisa maju, bisa bisa melesat, itu bisa maju. Yang penting di simple-simple aja ya, itu kita akan jadi bos sendiri. Kita akan jadi sutradara, kita akan jadi produser, kita akan, kita sendiri juga jadi kameramen, bahkan kita jadi penyiar jadi jadi host gitu. Jadi konflik jangan bosan teman-teman untuk nonton video saya ya sebab yang nonton video saya full tanpa skip uangnya saya doain bertambah 10 miliar teman-teman amin ya robbal alamin assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh